Departemen luar negeri Amerika Serikat menyetujui rencana penjualan jet tempur F-15 ke Indonesia. Ada 36 jet tempur buatan Boeing Amerika Serikat serta alutsista lainnya senilai 14 miliar dolar. Untuk memperkuat armada tempur, dalam waktu dekat pemerintah Indonesia akan mendatangkan pesawat F-15EX pabrikan Boeing Amerika, versi terbaru dan paling canggih dari keluarga F-15, serta jet tempur Dassault Rafale buatan Perancis. Pemenuhan kebutuhan alutsista pesawat juga dilakukan dari dalam negeri, antara lain dengan membeli pesawat jenis angkut ringan, KASA NC-212I-400, yang diproduksi PT Dirgantara, Indonesia. Salah satu keunggulan F-15 adalah memiliki sistem avionik multimisi yang meliputi tampilan head-up, radar canggih, sistem navigasi inersia, instrumen penerbangan, Sistem navigasi taktis, hingga komunikasi frekuensi ultra tinggi yang memungkinkan pesawat ini dapat mendeteksi, melacak serta menyerang pesawat lain walau di wilayah udara musuh. Pesawat ini juga memiliki sistem identifikasi teman atau musuh. Boeing F-15EX ini juga memiliki sistem peperangan elektronik eagle pasif, active warning dan survivability. Sistem yang dibuat oleh BAE Systems untuk meningkatkan efektivitas misi dan kemampuan bertahan serta dapat memberikan peringatan ancaman dan penanggulangan otomatis terhadap ancaman tertentu. Keunggulan lainnya dilansir dari laman Boeing, jet tempur F-15EX dapat membawa lebih banyak senjata daripada pesawat tempur lain di kelasnya. Selain itu, ...juga dapat meluncurkan senjata hipersonik hingga sepanjang 22 kaki dan berat hingga 7.000 pound. Jet tempur ini memiliki panjang mencapai 19,4 meter, dan tinggi 5,6 meter, serta bentang sayap 13,05 meter ini, mampu terbang dengan kecepatan maksimal 3.017 km per jam, dengan ketinggian maksimal 19,8.000 meter, serta mempunyai daya jelajah mencapai 5.552 km. Singapura menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menggunakan jet tempur F-15, diketahui. Singapura saat ini memiliki 40 jet F-15 SD sedangkan negara Asia lain yang juga menggunakan jet tempur F-15 adalah Jepang. Negara ini memiliki F-15J sebanyak 155 unit. Namun, seperti dilansir The Diplomat, pada tanggal 31 Januari lalu F-15J pernah jatuh di Laut Jepang. Insiden yang menghilangkan dua pilot ini masih diselidiki namun banyak pengamat militer menduga F-15J milik Jepang jatuh karena faktor usia dan jam terbang yang terlampau tinggi. Korea Selatan juga turut menambah daftar negara Asia yang menggunakan jet tempur F-15. Selain kelebihan-kelebihan di atas, F-15EX memiliki keunggulan di sektor penghematan biaya pengeluaran, meski harga per unit mencapai 87,7 juta dolar atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Namun biaya terbang F-15EX disebutkan oleh Boeing memiliki ongkos terbang per jam yang murah di serinya, sesama F-15. Tak heran jika pihak Amerika dan Boeing berani memberikan penawaran dengan harga bersaing untuk jet tempur F-15EX kepada Indonesia, selain untuk alasan memberikan peningkatan keamanan mitra regional, Menurut Amerika F-15 juga dianggap sudah tidak begitu menarik. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya studi maupun pendapat dari dalam negeri Amerika yang menyatakan ketidaksetujuannya untuk menghidupkan kembali pesawat tempur generasi keempat di bawah program F-15EX, dan sebaliknya fokus pada pembangunan lebih banyak F-35A dan jet tempur siluman baru. Bahwa harusnya Angkatan Udara Amerika mempertimbangkan pesawat yang terjangkau, fleksibel dan memiliki kemampuan siluman, Angkatan Udara Amerika Serikat seharusnya mengalihkan uang itu untuk meningkatkan produksi F-35 dan mengembangkan jet tempur lain, kata Heather Penny yang merupakan mantan pilot F-16 Amerika Serikat. Jadi dengan kata lain menarik buat Indonesia, belum tentu menarik buat Amerika. Jadi apakah hanya alasan, demi keamanan mitra regional penting untuk stabilitas politik, dan kemajuan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, ...yang membuat pihak Amerika secara intens menawarkan Boeing F-15EX pada Indonesia. Dan apakah Indonesia benar-benar tertarik dengan Boeing F-15EX... ...ataukah hanya untuk menghindari sanksi embargo dari Amerika... ...jika jadi membeli Sukhoi dari Rusia? Berikan komentar Anda.